Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, di manapun kalian berada, difatifikum kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti Kejora dan Rizky Bilar.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 Baiklah para sahabat dan selalu dimanapun kalian berada untuk menemani santai siang kalian saat ini Bang Mimin akan memberikan vitamin baru dan kabar bahagia nih untuk kita semua dari idola kita Lesti dan Bilar Ke kabar pertama para sahabat kita lihat aja di sebuah unggahan spesial para sahabat ya yang tentunya membuat kita semakin bangga kepada DDLST Kejora cara bersaliman dari DDLST Kejora ini banyak sekali ditiru oleh fans-fans sejati para yang perhatikan ini tentunya ketika saliman kepada ibu tercinta Terlihat ketulusan hati persahabat dari cara salim Dede Lesti Kejora dan keduanya jadi jalan surgamu Wow, Masya banget ya, aminkan Doa baik tentunya kita wajib aminkan Mudah-mudahan banyak doa-doa baik selalu diberikan kepada idola kita Lesti Kejora kita semakin bahagia dan bangga bahwa Dede Alessi Kejora ini selalu mencontohkan kebaikan dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang Dan kita juga ke persahabat ya keunggahan berikutnya Ada sebuah unggahan spesial dari akun Sental Food skor Bilar. Ini luar biasa vitamin bahagia akhirnya muncul persahabat ya Dede Alessi Kejora tuh wow Ya, insya Allah banget ya tentunya penampilan dedek selalu saja membuat kita bahagia dan selalu bangga Apalagi dedek Lesti gejorah semakin hari auranya semakin aur-auran aja nih persahabat ya Ada Ova juga demakin penasaran persahabat ya Tentu hari ini atau siang hari ini lesti pilar dan keluarga Tentunya pasti memberikan kejutan bahagia persahabat ya Dan kita lihat juga persahabat ya keunggahan berikutnya Ternyata persahabat ya, kita lihat juga Ustaz Sukial Buguri Ini melakukan syukuran rumah baru milik Lesti dan Bilar Tuh, siapa yang tentunya bilang kalau itu bukan rumah baru Lestlar Tentu ini ada jawabannya tuh persahabat ya Ustaz Sukial Buguri bersama kakak Bilar Tentu ada di rumah baru dan siang hari ini melakukan acara syukuran Masya Allah mudah-mudahan selalu berkah Selalu barokah dan selalu dipermudah apapun yang dilakukan oleh idola kita dan mudah-mudahan rezeki dari idola kita juga selalu lancar. Amin. Ada sebuah kalimat khasnya yang dituliskan oleh Ustaz Suki. Syukuran katanya tuh masya Allah ya, syukuran rumah baru nih tepatnya. Banyak tanggapan banyak komentar yang diberikan dari para sahabat Leslar yakni dari akun Lesti Bilar Anusker Video, mengatakan dalam kolom komentar, dah syukuran masih ada yang mau bilang bukan rumah baru enggak nih, katanya tuh. Dan kita lihat juga komentar lain diberikan dari akun Hansaliza, sehat-sehat selalu abah kakak juga dedek, semoga dilancarkan rezekinya dan tetap sukses. Amin, masalah banget ya, doa terbaik selalu diberikan dari orang-orang baik juga, dan orang-orang hebat. Masya Allah persahabat ya mudah-mudahan selalu berkah berkah semuanya Amin ya robbal alamin. Dan untuk persahabat ya kita juga keunggang berikutnya yang mana di sini ada info penting juga nih untuk kita semua para fans lesti dan bilar ini terutama fans dari lesti nih persahabat ya wajib untuk memvoting dari alasi kejuara. Dalam acara Indonesian Dangdut Award 2021, kita wajib dukung Lesti masuk nominasi kategori wanita dangdut terpopuler Cara untuk memvoting lewat SMS tersapet ya, ketik spasi B6, kirim ke 97288 Untuk model video klip dangdut terpopuler, ini cara MS-nya ketik IDA Spasi H5 kirim ke 97288 dan selanjutnya ada lagu dangdut terpopuler ketik Ida Spasi F1 kirim ke 97288 Yuk kita serbu, kita wajib dukung buktikan kekompakan dan kesulitan kita Sebagai fans sejati yang baik Yang selalu mendukung idola-idola kita dalam tentunya karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Bilar Masya Allah bangga ya Yuk warga Konoha kita buktikan Kesulitan kita untuk mendukung Bunda BBL Di Indonesian Dan World 2021 Bismillah semoga ada Rezekinya persahabatnya. ya Gaskin. Dan kita tentunya doakan mudah-mudahan tidak lesti bisa memborong banyak piala amin ya robbal alamin kita masih menunggu cidukan dan kabar baik selanjutnya siang ini persahabat ya, jangan kemana-mana total stay dan terus di channel ini biarkan yang tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya ini dulu informasi di siang hari ini bagaimana tanggapan kalian selangkah berkomentar bang ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh